Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial. Bagaimana caranya menautkan akun belajar ID ke dalam akun Sim PKB Bapak Ibu? Langsung saja Bapak Ibu, pertama silakan Bapak Ibu untuk mengeklik browser atau peramban Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini pada kolom Carian, silakan Bapak Ibu petik SIM PKB, Bapak Ibu. Nah, setelah keluar, Bapak Ibu tinggal klik, lalu silakan Bapak Ibu login ke lo SIM PKB, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini, selamat datang di aplikasi SIM PKB. Bapak ibu bisa masuk menggunakan Suruh SIM Bapak Ibu. Jadi, di sini ada dua pilihan: yang pertama, masuk dengan Suruh SIM PKB dengan kata sandinya. lalu yang kedua, bisa masuk dengan akun belajar ID. Nah, nanti yang saya bahas adalah bagaimana cara masuk dengan akun belajar ID, Bapak Ibu. Tentunya, syarat pertama kali Bapak Ibu harus memasukkan akun belajar ID Bapak Ibu ke dalam uh, aplikasi SIM PKB ini. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal masuk saja, klik suruh SIM PkB kemudian masukkan passwordnya di sini atau kata sandi, lalu masuk Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah jika sudah masuk seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan Profil biodata Bapak Ibu dan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam pembelajaran selama menjadi guru Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ketika sudah ditampil seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih profilku. Nah, di sini ada beberapa profil bapak ibu. Kemudian, bapak ibu cari yang data kontak bapak ibu. Nah, di data kontak ini, bapak ibu tinggal klik eh, klik akun atau ikon, Maaf, bapak ibu klik ikon pensil atau ballpen. Nah, nanti tinggal bapak ibu masukkan eh, akun belajar ID-nya di sini. Nah ini sudah masuk akun saya Abdul Wahib 07 at guru guru sd Setelah Bapak Ibu masukkan akun belajarnya di sini, lalu Bapak Ibu jangan lupa menekan tombol simpan. Nah ini sudah diproses, update profil akun berhasil. Nanti kita tunggu beberapa hari. Jika nanti akun belajar Bapak Ibu sudah diproses. Maka nanti Bapak Ibu sudah bisa login ke SIM PKB ini menggunakan akun belajar ID. Demikian Bapak Ibu, tutorial dari kami tentang cara bagaimana menautkan akun belajar ID ke dalam akun SIM PKB agar Bapak Ibu ketika lupa untuk membuka menggunakan. Uh, akun belajar akun sim pkp bapak ibu bisa menggunakan akun belajar id demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.